Aku bersamamu Tenang bila dekat denganmu Kamu makhluk yang aku tuju Yang lain aku tidak mau Genggam erat tanganku sayang Dan jangan pernah kau lepaskan Bimbingan Cintaku Jangan kau lewatkan Bahagia Aku Bila bersamamu Tenang hatiku Dalam pelukanmu Tetap denganku Hingga kau menua Hingga memutiramu samamu belahan jiwa jagalah diriku karena denganmu damailah hatiku menlah bersamaku genggam erat tanganku sayang dan jangan pernah kau lepaskan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 Summer Dengan Hingga kau menua Hingga memutih rambutmu Senanglah hatiku Hidup bersamamu Telahan jiwa Jagalah diriku tangan denganmu Damailah hatiku